mengunggah foto momen saat umroh bareng keluarga besar Lesti persahabat ya kita lihat di slide berikutnya ada ini dan Abang Fatih ada juga ya foto bertiga dengan Lesti dan tentunya calon istri dari abeni Masya Allah wanita-wanita hebat wanita solehah wanita yang sangat sabar doakan untuk selalu Bunda Lesti mudah-mudahan Lesti Kejora selalu diberikan kekuatan dan semoga kembali bangkit. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, untuk di postingan berikutnya nih. Masya Allah, luar biasa. Bunda Lesti emang wanita yang sangat hebat, wanita yang sangat kuat. Ini selalu menjadi panutan dan contoh baik untuk banyak orang. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Al-Baqarah ayat 153 Ya ayuhalladina amanu Seta'inu bisabri wassalat Innallaha ma'asabirin Artinya berzahabat Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Beserta orang-orang yang sabar Masya Allah luar biasa Ini wanita-wanita yang sangat penyabar Terkhusus bunda lesi kejora Kuat dan sabar Selalu diperlihatkan Masya Allah, Bunda Lesti tentunya selalu menjadi kebanggaan kita semuanya. Doakan selalu yang terbaiknya untuk Lesti Kencora. Semoga sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Kemudian juga persahabat perhatikan, ini sini ada sebuah postingan Ciduka. Nah, masya Allah banget ya, Cidukan vitamin bahagia banget nih dari Lesti dan Rizky Mio. Masya Allah. Kebahagiaan pun selalu kita dapatkan dengan cidukan-cidukan vitamin manja dari Lesti dan Bilar Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sental Putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah di real life sih kalau ketemu tetap minta foto Karena yang sayang ke mereka tuh lebih banyak di real life Yang sedang honeymoon, sehat-sehat ya kalian berdua, amin, Masya Allah banget ya Tentunya kita mendapatkan informasi ini bahwa Les lar lagi honeymoon. Kita lihat persahabat ya di kabar selanjutnya nih masih di akun Instagram yang sama. Ada sebuah kalimat komentar. Ini kapan bang? Kok nggak ada foto bareng sama mereka bertiga? Ada jawaban. Mereka sekarang sementara tinggal berdua. Fatih sama Nindi di rumah. Honeymoon mereka. Alhamdulillah, tabarakallah, Allah Luar biasa kebahagiaan selalu kita dapatkan. Lesti Rizky Bilar tentunya serumah berdua Fatih lagi sama Nin Mereka lagi honeymoon bersahabat ya Masya Allah dunia milik berdua pokoknya Gini aja kita sudah mendapatkan kebahagiaan Doakan yang terbaik ya untuk Leslar Mudah-mudahan rumah tangganya Rukun kembali Rumah tangganya tentunya menjadi rumah tangga yang sakinah Mawadah dan warohmah. amin dan untuk berikutnya juga bersahabat ya tentunya kita mendapatkan kabar yang membuat kita semakin tidak menyukai dengan tayang-tayangan yang tidak tentunya berfaedah. Kita lihat di unggahan Lapor Pak Trans 7 acara Lapor Pak sebelumnya menjadi acara yang paling menghibur kali ini tentunya dengan mengundang bintang tamu yang diundang di TV Trans TV bersahabat ya yang memparodikan Memarahi Lesti Kejora kembali diundang di acara lapor Pak dan ada juga parodi mengenai Rizky Bilar, ya. Di sini banyak sekali tanggapan komentar yang gak respect banget dengan acara ini. Di antaranya dari akun Rossi, Unscorpisces80 mengatakan, siapa lagi ini? Saya pecinta LP. Please jangan ada embel-embel beginilah di mana level lapor 4 trans 7 yang udah trademarks lawakan cerdas menghibur. Lagian mereka siapa sih? Please lah jangan ada beginian. LP selama ini kan hiburan saya. Meskipun ada sentilan setelah menyindir, tapi nggak gini juga katanya tuh ya. Ada juga tentunya tanggapan lain. Pada keluar-keluar boykot lah, tetek mengikulah, malah yang beginian diundang. Faedahnya apa? Artis bukan, apalagi pelawak. Katanya sih kasih tontonan yang faedah buat penonton. Terus ini apa? Masalahnya udah mulai adem nih fans, jangan dibikin gerah lagi. Itu kalimat tentunya yang tidak respect dengan acara ini yang mengundang. Tentunya parodi-parodi masalah. Rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar, kemudian juga tanggapan dari akun Yuanita Anusqurlah mengatakan, "Ini kenapa sih? Jadi gini di iya di sini, iya. Dijadiin parodi, maunya apa sih? Sekarang lagi tenang, masalah udah selesai. Tolong deh, kalau mau nyari rating, jangan kayak gini." Itu beberapa tanggapan dari para fans pecinta Lesti dan Bilar. Dan untuk berikutnya persahabatnya diunggah Bu Firni baru saja mengunggah sebuah postingan ajakan untuk semuanya meluncur persahabatnya turunkan rating acara lapor Pak persahabatnya. Bu Fir terlihat persahabatnya untuk mengajak semuanya pecinta Leslar untuk turunkan rating acara lapor Pak yang sudah tentunya mengundang. Tontonan yang tidak berfaedah, persahabat ya. Kita hanya bisa berdoa untuk Les semoga rumah tangganya baik-baik saja. Rumah tangganya kembali bahagia dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.